Banyuwangi mempunyai pesona alam yang sangat beragam, mulai dari pantai, pegunungan, hingga Taman Cagar Alam berupa hutan yang terhampar luas dan indah. Namun di balik keindahan alam Banyuwangi, terdapat satu tempat misteri yang konon merupakan hutan tua paling angker 10 Jawa, yaitu Alas Purwo. Alas Purwo merupakan sebuah hutan legendaris di ujung timur Pulau Jawa. Konon katanya. Banyak misteri alas Purwo yang belum terpecahkan hingga sekarang. Penduduk setempat juga percaya kalau di alas Purwo ini tempat bersemayamnya para jin seantero nusantara. Gak heran kalau hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang berbagai predikat magis seperti tempat pesugihan, tempat semendi, dan masih banyak lagi hal-hal mistis. Kalau kamu berkunjung saat malam satu Suro, kamu bakal menemui banyak orang yang bersemedi di sana. Tujuannya untuk mencari wangsit, naik pangkat, dan mencari ilmu hitam. Bahkan katanya nih, Presiden Soekarno juga sering bersemedi di salah satu gua yang ada di dalamnya. Bung Karno bersemedi untuk menemui penguasa Laut Selatan, Roro Kidul, hutan yang emang terkenal angker ini. Pada zaman dahulu, di hutan inilah, para raja-raja sering berkumpul dan bertukar pikiran, serta menenangkan diri. Gua Istana ini paling sering dikunjungi untuk bertapa atau mencari ilmu gaib. Masyarakat setempat percaya kalau di Gua Istana ini dijaga oleh dua prajurit bangsa jin yang bertubuh besar. Itulah kenapa banyak orang yang bersembunyi di gua paling fenomenal di Pulau Jawa ini. Selain gua istana, ada beberapa gua di alas Purwo yang masih angker dan banyak menyimpan misteri. Mulai dari gua Mayangkara, gua Padeponak, gua Gajah, gua Lolowo, dan masih banyak gua lainnya yang cocok dijadikan tempat uji nyali. Hmm, serem banget deh. Dari dua fenomena di atas, kamu pasti udah nebak dong kalau alas Purwo itu bukan hutan biasa. Sejak pertama kali kamu mengecahkan kaki di alas Purwo, selain terpesona oleh keindahan alamnya, kamu juga akan merasakan kengerian yang datang entah dari mana. Konon dalam cerita turun-temurun dari warga Banyuwangi, banyak orang hilang dan gak pernah kembali setelah memasuki alas Purwo. Ada yang bilang sih kalau mereka yang hilang ini membuat marah penghuni gaib hutan angker ini. Ada juga yang bilang kalau mereka hilang itu karena diajak menikah dan pergi dari dunia manusia, nah, gimana? Berminat gak mengunjungi Alas Purwo? Tapi ingat, mitosnya: jika kamu mengunjungi Alas Purwo dan mendengar suara asing memanggil nama kamu, jangan langsung neng ke belakang ya. Pokoknya jangan, kenapa emang biar kamu gak diculik oleh makhluk gaib yang ada di sana? Hi.